Doce panggilan sayang Nisa Sabian dan Ayus terungkap, momen mesra ini langsung disorot begini. Publik semakin gencar mencari bukti-bukti kemesraan Nisa Sabian dengan keyboardis Sabian Gambus Ayus lewat video-video lawas mereka. Para netizen bertindak layaknya detektif yang membongkar bukti-bukti perselingkuhan Nisa dan Ayus yang kabarnya sudah berjalan sejak 2 tahun. Belum lama ini, Netizen kembali menemukan video lawas ketika Nisa meminta diajarkan bermain gitar oleh Ayus. Tampak dalam video yang beredar di media sosial itu, Nisa dengan manjanya minta diajarkan bermain alat musik gitar oleh Ayus yang saat itu tepat berada di sampingnya. Satu hal yang menjadi sorotan, Nisa dalam video tersebut sempat keceplosan menyebut dirinya dengan panggilan Umi. Sementara Ayus sempat dipanggil oleh seseorang dengan sebutan ayah. Kontak netizen menduga jika sebutan mesra tersebut adalah panggilan sayang Nisa dan Ayus. "Ya udah, Umi aja yang main gitar, eh Nisa aja ya, Sip, tapi jangan yang susah-susah," kata Nisa Sabian dengan memperlihatkan sikap manjanya ke Ayus. Saat Ayus ingin mengajarkan Nisa sebuah lagu, perempuan 21 tahun itu menolaknya dengan cara manja. Ia meminta untuk diajarkan lagu yang tidak terlalu susah. Ih, Bang Ayus jangan, gak mau, gak suka, gak like, ajarin, ajarin. Sambung Nisa Sabian. Melihat postingan ini, netizen sontak dibuat heboh. Beragam komentar pun ditulis oleh netizen di postingan tersebut. Namun kebanyakan dari mereka menilai sikap Nisa terlalu terang-terangan. Gercep si Umi, kecil-kecil cabai rawit. Komentar netizen. Merinding ayah dan Umi itu sama laki orang, sahut lainnya. Gue ngeliatinnya kesel banget gimana perasaan bininya ya. Ya Allah tega banget sih, sambung netizen. Umi-Umi kok tega, tambah lainnya. Iya Umi tunggu ya karmanya, timpal netizen. Penampilan rohani kelakuan roh halus, tulis netizen lainnya. Ya udah aja yang main kita eh ini aja. Ya, sip. Tapi, Tapi jangan jangan